Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Utara, Sumut, untuk periode tanggal 29 Juni tanggal 5 Juli tahun 2022 telah menyepakati harga sawit umur 10 sampai 20 tahun turun Rp176,59 per kilo menjadi Rp2309,00 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun 1446,18 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 1582,09 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 1671,54 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 1718,63 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun Rp1.735,44 per kilo. Sawit umur 8 tahun Rp1.780,48 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp1.815,14 per kilo dan sawit umur 10-20 tahun Rp1.862,43 per kilo, sawit umur 21 tahun Rp1.858,28 per kilo, dan sawit umur 22 tahun 1832,82 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 1813,90 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 1751,34 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 1695,33 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp8.200,08 per kilo dan harga kernel Rp5.319,20 per kilo dengan indeks k 88,71%. Sekian harga sawit untuk tanggal 30 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.